<tuk> ya? Iya. Oke, Bu. Ini ombongan saya. saya yang 10. dari 8 kilo ya. Sabtu kayu batu legos. Iya. Lebaran minggu. Senin masih nyiprat ya. Hello, <laughs> Pasudi dengan namanya. kalian mau ini yang Tuh, ya, <tuk> <sharp> Bapak, ini mau nih? Tang seleberkan berganti guys. suasana. siang. simpang 4 guys. Oh, dia, uh, da -da -da -da -da -da. banyak ada ada agamanya banyak banyak ada air dia ya nggak pakai paket lah kalau siaran langsung iya mudah udah apa baju yang tadi? Ya, um. anak dulu ya lama ya. kalau banyak Masyaallah kiri udah <imitation> Nah, ah, ini itu, oh, pokoknya nah dia. Nah, ini nyusul. Loh. Udah ditinggalan nih. Berhasil tuh. Itu udah nyusul. Nah, dia udah mau berangkat. Oh, ya. Terang mau duit apa beras? Duit lah. Kan nyanya mamak kamu kok. I love you. Oh ya yeah. Oke okay.